Selamat siang teman-teman semua Nah di video kali ini Saya akan Mengupdatekan proyek Elektrifikasi Dari lintas lalu hingga ke palur Ini saya update nya Di JPL 112 Sekar Pace Nah di sini disini Banyak perkembangan Antara lain ini sudah ada apa ya namanya tiang buat batas ketinggian kendaraan yang melewati perlintasan. nah Ini di sana ada, di sana ada dua juga. nah ini, posnya. ini di sini perkembangannya sudah cukup masif nih. Coba ya, bilang, dibilang ini sudah sekitar 90% persen lah ya. Hampir 100 lah di daerah sini, tinggal pemasangan kawat ketinggian saja. Itu sudah dipasang, sebenarnya sudah dipasang kawat. Ya bukan apa-apa ya, Pemberitahuan ketinggian tapi cuma sementara. Nah itu, tadi kan yang anu yang biasa di sini, di atas ini. Kalau sudah dipasang permanen di atas yang ini, di sini juga sudah dipasang kabel udah komplit lah. coba saya jalan ke Ini tadi dicetan juga buat pondasinya. CPL 112 Karpac C. Ke itu ke arah Solo Jebres. Dan ke sana ke arah Palur ini perkembangan pemasangan kabel-kabelnya komplit nih itu kabel LA yang di wesel juga sudah dipasang. Nah, yang tengah ini yang di wesel. Itu weselnya jpl 112. Ini saya kesini sebenarnya mau ngedokumentasi KLB kirim KRD dari Jogja ke Sidotopo Tapi ya karena masih lama gue ya udah buat ini aja buat ngupdate elektrifikasi aja. Ini cuacanya mendung, mendung. Jadi enak lah, tidak panas-panas banget gitu. Nanti rencananya sih saya minggu depan atau dua minggu kemudian saya update-nya di 100 berapa ya? Jepel mana ya? 110 anu sih di Brigif sana, JPL 110 Brigif. Ini banyak orang kumpul nih ini saya letaknya di kilometer gimana ya Bacone Sik. nantilah kalian tersediaan sendiri ya, scan dulu teman-teman video perkembangan elektrifikasi di area JPL 112 Karpace untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian pantau sosial media resmi dari PT KCI atau PT KI atau JJKA jangan lupa like, comment, share, dan subscribe